Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di story hari ini ada kabar bahagia untuk kita semua sebagai fans sejati dari Leslar yang mana ada unggahan info bahagia dari kolas persahabat, ya Bang Basuki Surojo ini mengunggah sebuah postingan di akun instagram pribadi miliknya 44 menit yang lalu nih ya foto bareng Dedek dan kakak Rizky Pilar wow tentunya membuat kita bahagia. Ada kalimat caption info yang dituliskan persahabat oleh Kobas, akhirnya bisa mengundang kembali kakak Rizky Bilar dan Dede Elasti kejora di Kobas Entertainment. Terima kasih banyak buat semua Leslar lovers untuk doa dan supportnya. Nanti kadang pantengin terus di YouTube Kobas Entertainment tayang mulai besok nih persahabat ya. Disimak baik-baik ini kabar bahagia. Mulai besok bakal ada kejutan vitamin untuk kita semua kolaborasi tentunya dari Kobas bersama Leslar, masya Allah ini adalah vlog yang paling kita tunggu-tunggu mudah-mudahan bisa trending amin ya robbal alamin dalam postingan tersebut juga. Bayang sekali tanggapan dan komentar yang diberikan dari para fans, yakni dari akun Instagram Anti 3012. Sukses terus, Kobas. Basuki Surojo tetap seperti ini ya kok. Jagain kakak dan dede. Kobas kan bakal jadi opah Leslar Junior. Masya Allah banget ya. Ini adalah salah satu orang juga yang selalu tulus, mendukung, mendoakan yang terbaik untuk hubungan Lesti dan Rizky Pilar. Selanjutnya kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial momen di vlognya kakak Bilar ya yang tentunya belum nonton silahkan wajib untuk menonton vlog dari kakak Rizki Bilar. Ini luar biasa momen yang selalu membuat kita bangga dan bahagia kepada idola kita. Yang pertama kita lihat saat bertemu pasangan Ata Aurel mereka langsung salim dan berpelukan persahabat ya masya Allah hubungan. Harmonis antara kedua pasangan membuat kita semakin bangga Mudah-mudahan selalu seperti ini Selalu menjadi orang baik Dan untuk momen yang kedua Ini ada momen spesial cute romantis Yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami tercintanya Lesti Kejora. ini membenarkan baju dan tas kakak Rizky Bilar Masya Allah Tentunya mudah-mudahan selalu bahagia untuk rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya, persahabat, kita lihat juga nih, ada uganerigesnya kakak Bilar ya, ini adalah info nih, untuk tentunya usaha rajasi milik Rizky Bilar, bahwa buka kembali cabang di Cikarang persahabatnya, Masya Allah, mudah-mudahan usaha milik kakak Rizky Bilar ini selalu berkembang dan selalu success amin ya robbal alamin selanjutnya kita lihat aja ada momen spesial vitamin bahagia yang kita dapatkan dari Lesti Kejora dan Kakak Rizky Bilar ya sore hari ini ternyata mereka lagi bareng nih masya allah ketawanya tentunya membuat kita bahagia aja persahabat ya masya allah tabarakallah selalu doakan yang terbaik untuk Dedek Lesti maupun Kakak Rizky Bilar Unggahan tersebut direpost kembali oleh akun HP kentang kota Sultan Ada kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut Masya Allah bahagia kalian nular katanya tuh persahabat ya Masya Allah Masya Allah ya. yuk kita bareng-bareng untuk mendoakan yang terbaik Bukai untuk Dedek dan kakak Bilar berikutnya kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial momen cute juga yang kita dapatkan Di lokasi syuting Saat tiba di lokasi Kekilitan kromatisan langsung Ditunjukkan oleh Lesti dan Bilar Ini diunggah di channel Citra Celebrity Persahabat ya, Masya Allah langsung dijaga ke Ketemi sang istri Oleh suami tercinta Masya Allah suatu kebanggaan Yang kita dapatkan langsung dari Dede dan kakak Bilar dan selanjutnya juga, para ya, kita lihat ancaman berikutnya. Duh, terlihat dari belakang, para sahabatnya mereka saling gandeng. Masya Allah, pokoknya nggak bisa berkata-kata lagi, para sahabat. Ya, Lesti dan Bilar adalah pasangan yang selalu membuat bahagia dan selalu menjadi sosok inspirasi dan menjadi orang baik. Berikutnya juga kita lihat persahabatnya di unggahan akun Instagram beholnya @leslar. Ini mengunggah sebuah postingan video dari Dr. Lita Yang mana tentunya Dr. Lita menyampaikan bahwa netizen haters tentunya sudah dibui selama dua minggu persahabatnya Masya Allah, suatu kebanggaan yang kita dapatkan juga dari Dr. Lita Yang selalu mensupport persahabatnya untuk idola kesayangan kita Ada kalimat kesan juga dituliskan Semoga ada rasa jerah bagi haters buat dokter Lita, memang the best. Wow, luar biasa banyak persahabat yang mudah-mudahan jerah untuk para haters yang selalu memfitnah, yang selalu menggunjing, yang selalu syirik terhadap idola kesayangan kita. Berikutnya kita lihat nih persahabat, tentunya momen yang tak pernah kita lupakan di acara Leslar belak-belakang, sungguh luar biasa.